Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa shabihi wa mawala Wa asyadu ala ilaha illallah wa ta'u Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammadin wa ali Muhammadin amma Kaum muslimin rahimahullah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal sholah Sholah pul ilmi setiap amal soleh yang kita kerjakan Kebaikannya Pahalanya Ganjarannya Itu kembali kepada yang bersangkutan Man amila solehan valinasi Siapa yang beramal soleh Maka untuk dirinya Kita Jadikan waktu kita rutinitas amal soleh ilmi. yang insya Allah kebaikannya akan kita dapati nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, sehingga kita upayakan untuk kita penting-pentingkan karena ini adalah untuk kebaikan kita masing-masing untuk kepentingan kita yang sesungguhnya sanggup kita menghadap kepada Allah Ta'ala Bukan dunia yang kita bawa Bukan harta kekayaan Pangkat jabatan Materi-materi dunia Tapi yang kita bawa Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah ilmu iman amal Soleh Takwa kita kepada Allah ta'ala Itulah yang nantinya akan menyertai kita Ketika kita sudah berada dalam kehidupan yang sesungguhnya Kalau sekarang ini Bapak Ibu Muslimin rahimahullah kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang tidak sesungguhnya karena kita hidup ini penuh dengan permainan sendau burawan ada senang, susah, bahagia, sedih tapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam mengingatkan Allahumma Ya Allah innal aisa aisul akhirat Sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat Dan kita sudah melihat, menyaksikan Kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya adalah akhirat Karena dunia ini tidak Selamanya orang hidup di dalamnya, jadi ada masanya, ada waktunya, ada jatah temponya, tidak ada yang hidup terus-menerus kekal, tidak ada. Nanti ada masa, waktunya habis, hilang, kemudian berganti dengan kehidupan yang sesungguhnya itu yaitu kehidupan sesudah kema kematian. Kemudian Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah, kita ngaji ini amal soleh. Kita ngaji tolakul ilmi ini adalah amal soleh yang salah satu di antara keutamaannya adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita perbuat Karena masing-masing kita Tidak ada yang bersih dari kesalahan Masing-masing kita tidak ada yang bersih Dari dosa Tidak ada yang suci Masing-masing kita mesti pernah Berbuat salah Pernah berbuat dosa bahkan banyak melakukannya. Nah, sehingga kalau kita berada di atas Islam, kita melakukan amal soleh, kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu bisa menghapuskan kesalahan yang pernah kita perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haisuma kunta bertakwalah kamu di mana saja kamu berada wa'at biis atal hasanata tamkuha iringilah wa'at biis-sayyika ikutilah ikutkanlah iringkanlah kesalahan-kesalahan itu dosa-dosa yang dikerjakan itu dengan kebaikan maka kebaikan yang dikerjakan amal soleh yang dilakukan itu tamhuha itu akan menghapusnya akan menghilangkan akan menghapus dosa-dosa atau kesalahan kesalahan nah, makanya kita ngaji ini kita mendapatkan keutamaan kita ngaji ini kan amal soleh amal kebaikan maka kebaikan yang kita kerjakan itu kita harapkan kepada Allah supaya kesalahan dosa dosa yang kita perbuat ya, sengaja atau tidak sengaja itu dimaafkan oleh Allah dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau banyak melakukan amal soleh maka kesalahan kesalahan akan dihapus oleh Allah Terlebih lagi ketika Di akhir kehidupan kita Kita tutup dengan Kebaikan-kebaikan dan amal Soleh Maka akan Kita dapatkan Satu kesempatan Yang terbaik Yaitu khusnul Khotimah Bapak ibu Muslimin rahimakumullah Maka pentingnya kita itu bertobat kepada Allah Taala karena kita ini banyak kesalahan banyak dosa di samping kita melakukan amal-amal soleh kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak bertobat kepada kepada Allah maka melanjutkan pengajian kitab Riyadus bab baru yang akan kita pelajari sesudah bab pertama selesai hati satisnya kita masuk bab yang kedua bab baru yaitu babut taubat bab tentang bertaubat. taubat itu artinya adalah arruju kembali jadi taubat itu artinya adalah arruju an maksiatillah taala ilah ta'atihi jadi tobat itu adalah kembali yang asalnya itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala nah, kembali kepada ta'at, tunduk dan patuh kepada kepada Allah, itu namanya tobat yang asalnya tidak ingat kepada Allah menjadi ingat kepada Allah, itu namanya taubat yang asalnya tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, nah itu namanya taubat yang asalnya masih mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala kemudian meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itulah yang disebut dengan taubat maka taubat ini Menjadi salah satu Perkara yang wajib Yang harus dilakukan Oleh Setiap orang Menurut para ulama Yang dimaksud dengan taubat Atau hal yang berkaitan Dengan taubat Taubat itu adalah wajib Dari setiap Dosa yang diperbuat atau batu wajibatun batun mingkuli dambin. Jadi tobat itu wajib dari setiap dosa. Kalau jenengan nopo nggak ada rumang so, bersih dari dosa kira-kira bu? -kira Nating lampai dosa nopo pak kalau kita hitung-hitung dari sejak kita balik sampai seumur kita ini dusone niku kakak nopo didik <tuk> <tuk> ngakong <komik azane> <tuk> Jadi, tidak ada di antara kita nih yang bersih dari dosa itu. Tidak ada masing-masing kita mesti pernah berbuat dosa. Apakah dosa itu disengaja atau dosa itu terpaksa atau tidak disengaja? Maka disinilah Islam mengajarkan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Ta'ala agar dosa-dosa yang pernah kita kerjakan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu dimaafkan oleh Allah dihilangkan bahkan dihapus dihapuskan ini pun dihapus nih, dihapuskan kali gusti di Allah nih pun buatan ini yang terlalu malah itu yang kita harapkan dimaafkan oleh Allah disepuro kali gusti di Allah dihilangkan, tidak dihitung sehingga perhitungannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu perhitungan hisaban yasiro hisab atau perhitungan yang sangat mudah nad al ma abadi wa maka jika dosa atau kemaksiatan itu antara seseorang hubungannya dengan Allah Ta'ala jadi dosa itu dikerjakan dan dosa itu berkaitan dengan antara dirinya dengan Allah kenapa nah, maksiat kali gusti Allah min. laka ta'alaku bihak kiadamin. tidak ada hubungannya dengan haknya manusia jadi dosa itu berhubungan dengan Allah ta'ala nah, diperintah oleh Allah tidak manut dosa nah apa dosa dosa nah Maksiat, nama buatan kita gitu, gitu. diperintah buatan taat, dilarang buatan taat. Jadi, tidak taat itu namanya mak. Maksiat diperintah oleh Allah, tidak dikerjakan itu namanya mak. Maksiat dilarang oleh Allah, tidak berhenti. itulah maksiat kepada, kepada Allah. Nah, perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah itu banyak di dalam Al-Qur'an nah ketika dilanggar ketika perintah dan larangan itu tidak ditaati maka seorang hamba itu telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala bisa menjadi dolim bisa menjadi fasik, bahkan bisa keluar dari dinul Islam. Ini contohnya, Wamalam yakum yahkum imaan anzalallah faula ika humul bolimun. Wamalam yakum Kum imaan zalol faula humul fasikun. Wamalam yakum yahkum imaan anzalallah faula ika humul kafirun. Nah termasuk pelanggaran-pelanggaran syariat itu adalah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadikan pelakunya itu dihukumi fasik bisa dihukumi dolim bahkan juga bisa dihukumi kafir itu yang disebut di dalam Al-Quran contohnya apa? tidak menerapkan Kewajiban-kewajiban syariat dari hukum-hukum Islam ini diperintah tidak taat, dilarang tidak taat. Itu bisa jadi fasik, bisa jadi dolim, bisa jadi kafir. Itu termasuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maka penting kita ini untuk bertobat kepada, kepada Allah. Orang tidak sholat, maksiat namanya. Ketika seseorang tidak sholat berarti meninggalkan kewajiban yang diperintah oleh Allah wa aqimus Lalu tidak dikerjakan sholat itu berarti bermaksiat kepada kepada berbuat dosa yang hubungan dosa itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bayar zakat, maksiat namanya gitu-gitu maksiat karena Allah perintahkan wa atu zakat tunekan zakat keluarkan za, zakat ketika perintah-perintah Allah ketika larangan-larangan Allah tidak ditunaikan tidak ditaati maka seseorang itu telah bermaksiat kepada kepada Allah maka para ulama menerangkan kalau dosa itu, kemaksiatan itu tidak ada kaitannya dengan sesama manusia, tetapi kemaksiatan itu kepada Allah, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, falaha salah satu syurutin. Maka baginya bagi kemaksiatan itu ada tiga syarat cara bertaubatnya. Ini tobatnya itu ada tiga syarat: Ah Tuha, Ah Tuha, salah satunya Ayub melihat Anil, maksiat. Dia harus melepaskan dirinya dari perbuatan maksiat. Dia harus berhenti dari perbuatan maksiatnya itu. Kalau dia jadi orang Islam, kalau dia jadi orang yang beriman kepada Allah Maksiatnya kepada Allah itu adalah tidak sholat misalnya Dia berhenti dari maksiat itu, dia harus mengerjakan sholat Dia harus menunaikan sholat, itu taubatnya kemudian yang kedua ayandama liha menyesali perbuatannya jadi pertama berhenti dari kemaksiatan itu kemudian yang kedua menyesal atas perbuatan mak, maksiat menyesal kenapa nyesal jadi atas perbuatan dosa dan maksiat itu dia menyesal kemudian yang ketiga wa'ayyak zima alla ya ilaiha abadan bertekad berjanji berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya perbuatan kemaksiatan itu abadan selama lamanya nah, sebagaimana tadi di depan taubat itu ar-rujuq an-maksiatillah ila ta'adilah ila ta Nah, ini penjelasannya demikian jadi kalau sudah dikerjakan dosa atau kesalahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka dia harus berhenti dari kemaksiatannya dia harus menyesal Atas perbuatan yang sudah pernah dikerjakan, kemudian berjanji bertekad untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Menjadi hamba Allah yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu kalau dosa maksiat berkaitan hubungannya antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Info kita ahatus salah sah atau jika salah satu dari tiga ini tidak ada dihilangkan maka tidak sah taubatnya jadi taubatnya itu harus memenuhi tiga syarat yang disebutkan. kenapa Bu kasih emot satu berhenti dari maksiat yang kedua, menyesali perbuatan maksiat Yang ketiga, berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat itu selama-lamanya Wa ingka maksiatu Jika adalah kemaksiatan itu kata Allah ku yang berkaitan berhubungan dengan sesama manusia jadi kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat terhadap sesama kita nah dosa, kesalahan, maksiat terhadap sesamanya itu macam-macam Enten sing nih, ada yang dosa karena perbuatannya. Karena lisanya dengan ucapan membuat saudaranya tersakiti hatinya, karena lidahnya itu lebih tajam daripada apa belati atau pisau. Kru ngomong ini pedes. Kru ngomong ini nyelakit. Ati misalnya, jadi kalau kemaksiatan itu terhadap sesamanya, dosa terhadap sesamanya, kedurhakaan kepada sesamanya, baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, ngelarani tanggani, nanti, ya kita kita contoh nih berbuat salah kepada sesama nanti. baik dengan ucapan atau perbu perbuatan marah-marah mangkel marah. marah kemudian keluar kata-kata yang tidak baik atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan saudaranya merugikan orang orang lain nah ini yang dibahas jika kemaksiatan, jika dosa-dosa itu Tata alaku biadamiin Berkaitan, perhubungan dengan sesama manusia Fasurutuha arbaah Maka syarat tobatnya itu ada empat ada salah Yang tiga tadi Itu yang tiga tadi, itu wajib Kemudian yang keempat adalah dia harus membebaskan diri dari hak sahabatnya itu jadi menyelesaikan dengan sesamanya jadi kalau kita melakukan salah dan dosa kepada sesama kita maka kita harus selesaikan kepada yang bersangkutan tidak cukup tidak sekedar istighfar astagfirullah astagfirullah tapi tidak minta, maaf misalnya. Kalau kemaksiatan itu berkaitan dengan masalah harta, misalnya barangnya dicuri atau diantet, utawi, diutil, <tuh> ngedeng, <ternyata> ngedeng, apa? dicuri atau mengambil barang milik saudaranya. Karena, karena apa namanya? hasad ya. Karena ada hakot di dalam hatinya, ada hasad. Kebaikan yang ada pada saudaranya itu hilang, berpindah berbalik kepada dirinya, akhirnya yang menjadi kebaikan saudaranya itu diambil. Nah, itu apakah itu berupa uang nah, Diambilah uangnya dicuri atau apa harta materialnya ya, dicuri semennya atau dicuri ayamnya yang punya ayam misalnya kepingin beli titik titik tanggane di, di belah misalnya itu kemaksiatan itu adalah dosa dengan sesama ngoten atau kambingnya atau sapinya atau harta-harta yang lainnya. Fa ingkanat malan au nahwahu. Jika itu berhubungan dengan masalah harta, maka tobatnya yang keempat itu adalah ayabru amin haqi ya Artinya dikembalikan, ngoten. Misalnya sih dicupuk, dunianya niku pitik, pitikin, dan valet, valet, noh, tarif kadung titel, ya tukuh meneh, valet, noh, hijello, noh, pitik, pitik, eh, misalnya ingatan piti, no. ya no. eh, nah kalau misalnya, wis kacung, ya datang kepada yang bersangkutan, minta, maaf, minta maaf kepada yang bersangkutan, kemudian minta ke Rilo, annya karena yang buat dirita ini yang nanti sepurane jadi minta maaf kepada yang bersang, bersangkutan tapi kalau ini masalah harta harta itu dikembalikan kecuali kalau ada kerelaan dan kelonggaran bagi yang punya itu nah kalau misalnya harta itu miliknya umat, miliknya jamaah miliknya masjid kotak masjid dicuri nentang ini kan berkaitan dengan sesama Kota infak diambil uangnya diambil apa yang ada di dalamnya nah, kalau dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia harus mengembalikan apa yang sudah dia per perbuat wa kalau kemaksiatan itu berkaitan dengan tuduhan jadi hak tuduan, kehormatan Jadi kehormatan orang Islam itu terjaga Hartanya orang Islam itu terjaga Darahnya orang Islam itu terjaga Kehormatannya orang Islam itu terjaga, dijaga Di dalam Islam ini dijaga dan terjaga Nah, kemudian ada yang menjatuhkan kehormatannya Dijatuhkan kedudukannya supaya rendah Atau dihina, atau dicaci, atau dimaki Dijatuhkan kehormatannya, direndahkan Atau nahwahu, semisalnya Maka minhu, maka dia harus menempatkan dia pada posisinya nah, Dia harus minta maaf kepada yang bersangkutan Kemudian memulihkan nama baiknya, pencemarannya, apa yang dia perbuat, dia harus uh, menyelesaikan kepada yang bersangkutan. bersang hutan. Atau paling tidak itu menuntut, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Wa ingkanat hibatan. Nah Niki sing kata, jika dosa kemaksiatan itu berupa hibah hibah Niku rasan-rasan. Nate, apa buatan Kuala jenengan? Buatan Nate Rai. Hampir setiap hari Niki lembatan rasan-rasan, buatan enak. Gimana buatan? Niki, nah, padahal rasan-rasan Niku sakit hukumi haram dan dosakan sing bersangkutan dosa ketiban dosa nonton ini ribah ini membicarakan keburukan orang lain yang tidak ada di hadapannya itu namanya ribah ini ku jenengi rasan rasan ini enak tiangnya buatan rasan-rasan nonton Rasa-rasanya nih buat niatan, tiang nih. Nah, yang dibicarakan itu adalah keburukannya, nonton? kejelekannya, cacatnya, aibnya, kelemahannya, wle, edok. Misalnya, nggak ada sih, diomongakan itu senggalela ya. sing bersangkutan itu buatan, enggak nih, ngarep menengok ini. Munda, kruwong, ini. nah ini namanya rasan rasan rasan giba membicarakan keburukan orang lain orang lain tidak ada di hadapannya itu namanya giba lawung benero nggak ngono kok kenyataan nih itu namanya g giba ya memang kenyataannya begitu orang yang kita bicarakan itu jelek Orang yang kita bicarakan itu buruk, punya aib, punya cacat, sesuai dengan yang kita omongkan. Karena tidak ada di hadapan kita, maka itu disebut hibah. Dan hibah itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba umumnya kulau panjenengan, boten kita akan kita, buatan ngerasa ngerasa ngerasa ngerasa ngerasa ngerasa ngerasa Semuanya akan menjadi baik. Wa nat hibatan istahalahu minha. Nah, kalau dosa itu berkaitan dengan riba, maka istahalahu minha, dia harus minta halalnya minha darinya riba. Maksudnya ngenten, kurang ngising akeh ya, mang tak rasani awakmu, jadi, mari rasa-rasa nontoniku dengan kepangki kali tiangi Nih, nah, terus jenazah yang ke, aku mau awakmu nontoniku. Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, itu tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, yang tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, yang tapi, tapi, tapi, tapi umumnya tidak demikian maka disebut riba itu ketika menyebut keburukan ketika menyebut kejelekan orang lain yang tidak ada dihadapannya wih wongiku lawemu lawemu <laughs> lau <nek> karu-karuan <laughs> Kalau nanti sembari yang nanti, bobot sampai pinten pinter, satu serong puluh. Iku pahatin satu serong puluh, mondeni. Orangnya kawamu, mondeni, kati buatin. Wih, kok enek ya, wong koyok ngunula. Itu kalau kita ngomong dengan saudara kita ngerasa nitiang, wong itu, yang, itu loh, kok koyok ngunua. Itu namanya gitu, Pak. Walaupun memang kenyataannya seperti seperti itu. Sama seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan ya Rasulullah, wih endik tenan, saya nih. Karena ada seorang perempuan ya kurus kecil pendek Ya Rasulullah si fulanah itu loh kok endik gitu ya. Jinasumret yang nasemrat yang endik tuh, karena ada orang Kerdil kemudian kita lihat, wih kan gitu. Lalu kita bicarakan dengan teman kita, saudara kita. Nah itulah yang namanya ki Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijawab oleh Aisyah. wong faktanya begitu itu ya Rasulullah. Kenyataannya dia pendek, kenyataannya dia itu kecil, kenyataannya dia itu jangkung, kenyataannya dia itu gembrat." Yang tiyang gendut disebut gembrat Sampai jadi julukan Namanya Siti Aisyah sehingga disebut gembrat nenten. Nah itu namanya walaupun fakta walaupun kenyataannya demikian. Nanti kalau ada di hadapannya tidak mungkin ngomong begitu. Lah ngoten ngomongnya yang baik-baik, kepada yang bersangkutan didengar oleh yang bersangkutan maka kalau kemaksiatan itu berkaitan dengan wibah ngerasan rasa iki istahallahu minha maka dia harus minta halalnya minta halalnya sepulang sengageh, mari tak raksani awak mulai ngentuk akunika enak wajib bertobat dari semua dosa jadi setiap dosa setiap kemaksiatan itu wajib ditaubati, wajib bertobat atas setiap dosa Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman wa tubu jami'an ayyuhal mukminun la'allakum tuflihun bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Nah, itu menunjukkan bahwa semua kemaksiatan, dosa kecil ataupun besar semuanya itu wajib untuk ditaubati. Ayuhal hal mukminun wahai orang-orang yang beriman. Nah tujuannya apa kita ini diperintah oleh Allah untuk bertobat kepada Allah dari semua kesalahan, dari semua dosa yang pernah kita kerjakan. La alakum supaya kalian beruntung, supaya kalian berbahagia. Ya. Maka taubat itu menjadikan seseorang bahagia Kepingin bahagia salah satu caranya adalah bertobat Kepingin hatinya disenangkan oleh Allah Ta'ala Ditentramkan hatinya oleh Allah Ta'ala Dibahagiakan oleh Allah Ta'ala Caranya adalah banyak bertobat kepada kepada Allah kalau tadi dikatakan tentang hibah tobatnya bagaimana tobatnya ya menyelesaikan kepada yang bersangkutan minta kehalalannya atau memohonkan ampunan kepadanya misalnya jenengan ngerasani ngerasani kali tiang tertentu tapi tidak bertemu untuk minta maaf kepada yang bersangkutan maka kewajiban kita apa? kalau kita sudah menghibatnya itu memohonkan ampun kepada yang bersangkutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafarotun maniktab tahu kafaroh bagi orang yang kamu menghibahnya antas lahu." yaitu kamu memohonkan ampunan untuknya, allahumma firlahu, allahumma firlahu, allahumma firlahu, ya allah ampunilah dia, ya allah ampunilah dia. di samping yang bersangkutan itu juga minta ampun kepada kepada allah Gimbotan itu ngakni sih bersangkutan mawon mm -hmm. awal dewi gitu, itu ngakni minta ampunan kepada Allah karena ghiba itu bagian dari dosa ke besar. Nah, Keranta nikit dosa gede, eh kurang jenengan ketar berhenti dari perbuatan ghiba. Cing biasane gampang rasan-rasan, sing biasa gampang rasani, tanggani, utawi uang liani, tadi kumpul. Tak mungkin mongko ditahan. Ngapa niki? Ilah teh niki ditahan. Nanti nika sengi pincang-pincang rasani, nanti niku makde. Nah kalau kita bisa menahan diri, itulah kita ini termasuk orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan Orang yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhirat Dia itu bicara yang baik Kalau tidak bisa bicara yang baik Maka dia di, diam Menahan diri Dari memperbincangkan sesuatu yang tidak baik anik ini rekoso, nggak boten kampil nggak tadi ini soalnya si jenenge ilat niku boten enten lu napa niku boten enten pelunge nggak tadi enten apa pelunge boten enten keranten boten pelunge niku apa niku lemes nggak tadi ini tapi lekas cuma memisah pintu nggak tadi niku enten tiang kita bicara sak cangkem riku pun pinten-pinten? tang <laughs> Cak kecap niku pun pinter-pinter. Kecap niku pun dadi sarapan ngoten niku. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul Rasulillah Shallallahu alaihi Wasallam. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita wa tubu ilallahi Jamian. bertobatlah kepada Allah semuanya artinya semua dosa kecil, dosa besar wajib kita itu bertobat kepada Allah Ta'ala ini Nabi Nuh alaihi salam itu juga mengingatkan kepada kaumnya agar banyak minta ampun kepada Allah saya berkata kepada mereka ya Allah minta ampunlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun Nah, jadi istighfar atau minta ampun atau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kewajiban setiap orang yang beriman. sehingga disimpulkan oleh para ahli tafsir wal ayatu tadullu ala wujubit taubah minas wal kabair Ayat ini menunjukkan wajibnya bertobat dari dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar, bahkan di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, "Ya, ayuhaladina amanu, wahai orang yang beriman, tubuh ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha." dengan tobat yang bersih dengan taubat yang murni artinya benar-benar bertobat kepada kepada Allah. Nah, Atau taubat nasuha itu bagaimana? Ya bertobat dari dosa. Berhenti dari melakukan dosa, menyesali perbuatan dosanya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuat perbuatan dosa dosanya. Umar bin Khattab mengatakan atau batun nusuk ayatubah minadambi tobat nasuka itu adalah bertobat dari semua dosa. Sumalah yahu tu ilahi kemudian tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosanya. Berhenti dari perbuatan dosanya itu. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kamalah yahuul lakan sebagaimana susu itu tidak akan kembali kepada pentilnya susu itu tidak akan kembali kepada tetek teteknya ini nanti ngali sapi yang diperahin air susunya, air susu yang sudah diperah tidak akan mungkin kembali kepada kenapa <tuk> ini kenapa ini pak bu Nah, putingnya nonton ini. nah, tobat dia seperti itu. Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosanya itu. Ya, cukup satu kali melakukan dosa. Ketika diberi kesempatan untuk berbuat lagi, ingat, itu adalah dosa. sudah berjanji itu tidak mengulangi lagi per, perbuatannya. wa nabi Hurairah radhiyallahu anhu Allah. Sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ini hadis yang berkaitan dengan masalah taubat. Wallahi Rasulullah bersabda demi Allah, inilah astaghfirullah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah. Wa atubu ilai, dan aku bertobat kepada Allah fil yaumi pada setiap hari aksaro min sab'ina marotan tidak aksaro lebih banyak min sab'ina marotan daripada 70 kali Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu itu memberikan contoh minta ampunnya kepada Allah, pertobatannya kepada Allah subhanahu wa taala itu lebih daripada 70 minimal 70 kali astagfirullah wa'atuhu bu'ilai astagfirullah wa itu diucapkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk minta ampun dan bertobat kepada Allah jadi 70 kali minimal istighfar dan bertobat itu Rasulullah yang dosanya itu diampuni oleh Allah Rasul itu maksum jadi Rasulullah itu diampuni dosa dosanya yang pernah dikerjakan, itu sudah diampuni dan yang akan datang sampai beliau wafat, itu sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu memberikan contoh kepada kita minta ampunnya kepada Allah bertobatnya kepada Allah itu sampai lebih dari 70 kali, maksudnya apa tuh? maksudnya kalau jenenganiku tobat istiqfarneku sak mini mini mini bentintaiku penghitung hitung pulau astagfirullah waktu ilaih astagfirullah waktu builai, nggak ada. Kalau kita biasanya cuma astagfirullah ke? astagfirullah waktu builai, apa lagi? Inamoniku mawon. Astaghfirullah wa atufu ilaih, astaghfirullah wa atufu ilaih, pengbitong uloh ngonten, jenengan kalek ngulek sambel astaghfirullah wa atufu ilaih, astaghfirullah wa atufu ilaih, ngonten, kaleng udik jangan eseng-eseng ngonten nihku, astaghfirullah wa atufu ilaih, anikimang goti amalakan. Sunah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam kita istighfar dan bertobat kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Saket sak piripun salat monggo sak so. Sak derenge salat monggo wancine kula jenengan jalan-jalan boleh duduk-duduk boleh tidak masalah. Semua keadaan kita, kita ingat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya dosa-dosa keluarga dengan kuatah Yang pernah kita berbuat yang kita ingat atau kita tidak ingat. Nah, enten dosa yang keluarga dengan lampai, kondisi zaman semua non, saiki eling, terus dosa yang dilakukan Nah, dosa yang pernah kita kerjakan, ingat atau tidak ingat, lupa atau dilupakan, dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu akan terhapus ya, dengan istighfar, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah wa atubu ilahi, astagfirullah wa atubu ilahi, itu bacaan istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu <sussion> Alaihi wa Wasallam tidak harus bareng-bareng mengpiamuk sakit kok tak sakit guys <susur> itu bikin monggo sarang-sarang as-taufirullah wa tuhu ilai as wa tuhu ilai nah ini pun jangan hitung piamuk ngonten sakit dambil jari-jari nih kisak kerso sakit dambil hitungan nafas akhirnya yang penting nikuwau minimal 70 kali atau lebih istighfarnya sebanyak-banyaknya minta ampun kepada Allah Ta'ala Dan diantara keutamaan kalau kita ini banyak minta ampun kepada Allah Allah akan mendatangkan kepada kita rezeki yang barokah Jadi kalau kita banyak istighfar Astagfirullah wa ilaih, Kita akan diberikan oleh Allah rezeki yang barokah itu kepastian dari Allah janji dari Allah jadi orang yang uh, minta ampun kepada Allah dia akan diturunkan rezeki dari langit dia akan diturunkan rezeki dari atas dan juga dari bawah nonton dari bumi mulainyalonjennenganmung-kata akan istighfar sejak saat ini nanti besok dan seterusnya kita biasakan untuk minta ampun kepada Allah tujuan akhirnya apa kita membaca istighfar tujuan akhirnya apa kita meminta ampun kepada Allah Taala ya supaya kita itu tidak berbuat dosa supaya kita itu berhenti dari melakukan dosa supaya kita itu mendapatkan ampunan dari Allah kemudian kita menjadi orang yang taat tunduk dan patuh kepada kepada Allah Bapak Ibu muslimin rahimahakallah Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat Aku Sebelum kita akhiri kita doakan untuk diri kita dan juga sosial kita Yang diuji oleh Allah dengan musibah, yang diuji oleh Allah dengan sakit Supaya dihilangkan musibahnya, disembuhkan sakitnya, dimudahkan urusannya Allahumma sholli ala muhammadin wa'ali muhammad walhamdulillah alamin Allahumma inni as'aluka bi'anni asyatu anna ka la ilaha ila anta alladhi lam yalit walam yulad walam yakullahu khufuan ahad Allahumma khfirlana dunubana wa khfiranna min sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma sfi wa min jami'il muslimin wa ja'allahum tawuran Allahumma Rabbana sa'adhi bilbaqsa wa syfi'an rasafi La sifa'a illa sifa'uka sifa'an layu wa dirusakama Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan to'yiba Wa amalan mutakabbala Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina ada banar Wasallallahu ala muhammadin Walhamdulillah Rabbil alamin